Nah, mohon yang di belakang saya itu nah yang di belakang ini bisa dibaca dulu baik-baik kalau mau bicara raisain dulu kirim pesan pribadi jika ada yang ingin ditanyakan secara khusus dan tidak ingin didengar oleh teman-teman yang lain dan yang penting adalah yang poin ketiganya itu yang poin ketiga saya minta waktu anda sebentar saja saya tidak minta banyak tapi kalau yang sebentar ini sulit anda lakukan Jangan harap Anda minta yang macam-macam lagi dari. Nah, bagi yang sudah hadir bisa melakukan itu. Nah, sekarang waktu kita ini sudah tepat waktunya. So, jangan sampai seperti yang berulang-ulang saya katakan, tidak perlu orang banyak kalau membuat Anda itu gagal, cukup saya sendiri saja. Karena itu dengarkanlah apa yang saya pinta, sedikit saja saya minta di ya. atas. Coba dilakukan. Ya, terima kasih pada yang sudah melakukannya sekalipun gelap dan tidak kelihatan itu sudah hebat. Berarti Anda sudah bisa baca. Kalau bagi yang belum ini, nah, ah. saya masih bertanya-tanya, saya ngajari manusia atau ngajari robot atau bagaimana ini. Apapun tampilan Anda, tidak ada yang menyebut Anda aib atau apa. Oh, itu diingat baik-baik. Tidak ada aib ini tandanya Anda bertanggung jawab. Bagi saya, orang jenius tapi tidak bertanggung jawab itu sama aja dengan orang goblok. Ya. Saya lebih menghargai orang yang beretika. Bisa baca. Ini gantinya kegiatan di dalam kelas, apalagi Anda sekarang dari rumah masing-masing dan saya juga tidak banyak menuntut harus selesai hari ini, kalau Anda menyimak tulisan saya di Google Classroom itu, memang saya tunjukkan kepada rekan-rekan yang masih bisa hadir di hari Sabtu. Tetapi dengan melihat kondisi kota Palangkaraya yang semakin lama semakin tidak menentu ini, maka Anda bisa mengabaikan pengumuman yang ada di Google Classroom itu. Saya beri waktu Anda satu minggu untuk melakukan percobaan yang akan saya tunjukkan dengan kamera. Semuanya bisa Anda lakukan secara mandiri, secara pribadi, tidak perlu orang banyak. Yang penting Anda mendokumentasikan kegiatan tersebut, apakah lewat foto atau lewat video. Kalau lewat video, ada yang raise hand, "Pak, saya tidak bisa edit, saya tidak bisa begini, tidak bisa begitu." Don't worry. Anda kirimkan saja videonya, nanti saya yang edit. Karena waktunya juga tidak terlalu panjang. Nanti videonya saya akan buatkan dalam namanya masing-masing. Nah, durasi videonya tolong jangan panjang-panjang juga. Paling lama 2 menit. Kalau bisa satu menit semuanya terekam dengan baik. Mulai dari cara Anda menyiapkan, cara Anda melakukan, dan bagaimana Anda mendapatkan hasilnya itu sudah cukup. Tidak perlu sampai dengan perhitungan. Karena perhitungan inilah yang akan Anda simak baik-baik dari pelajaran hari ini sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Jadi tidak harus selesai hari ini ya anak-anak. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Silakan raise hand. Siapa yang mau bertanya? Yang bertanya dapat hadiah. Ini Jonathan Yong Nah, itu yang paling sering dapat hadiah. Karena rajin bertanya. Ternyata, ini mana kameranya? Nggak kelihatan mukanya? lap Sama aja kayak salsa. Jangan-jangan gak mandi salsa. Nih. Salsa gak mandi kah? Ya. Hobi menang main bola. Lalu dia tidak menunjukkan wajahnya yang cantik. Sama dengan Epodi ini. Mana wajahnya yang cantik Epodi? Nah, ya sip. Itu dia. Ya, siapa yang mau bertanya? Gabriella, Elisepa, guys, gea, yeah, gea, yeah. atau KMW, Karin Margareta, waboh mau bertanya, silakan. Yang dulu biasanya terlambat, sekarang tidak terlambat lagi. Eh, Jonathan, silakan, nyalakan mikrofonnya. Pak, maksudnya bikin video sama foto itu untuk apa, Pak? Menunjukkan bahwa kamu melakukan percobaan cobaan apa, Pak? Ya, nanti mau saya ceritakan ini. Masa oke, mencoba oke. kamu di padang gurun selama 40 hari, 40 malam lalu mengubah batu menjadi roti kan enggak mungkin. Jonathan, siap. Dikirim ke padang gurun 40 hari, 40 malam, mengubah batu menjadi roti, bisa? bisa, Pak. Ah, kamu belum lulus sekolah minggu kalau begitu. Ah, ya, begini ceritanya. Di hadapan saudara ini saya tunjukkan. Nah, ini ada dua alatnya. Ada kelihatan alatnya enggak? Oh, oh satu. Nah, ini nih. Aduh, enggak kelihatan. Nah, ini ini namanya sound meter. Nih Ini sound meter. Alat untuk mengukur taraf kebisingan. Anda tidak usah beli ini, sebab di HP saudara, Anda bisa install namanya sound meter juga. Di HP-nya. Mudah-mudahan sudah di -install. Sound meter, kalau tidak jelas nanti David mengetiknya, pit, diketik pit, di kolom chat, sound meter, atau Gabriel bisa bantu ngetik, atau Johan, ya betul sound meter, seperti tulisan David. Ini satu alatnya yang Anda perlukan di aplikasi HP, eh, sudah dengan jelas. Lalu alat yang kedua namanya adalah distant meter, saya punya alatnya seperti ini kemampuan mengukurnya sekitar 40 meter Nah kalau saudara-saudara ini tidak perlu sampai 40 meter ini harganya 300.000 ini harganya 150.000 Nah kalau anda beli dua-duanya habis kuota anda untuk dua bulan jadi nggak usah aja. Anda cukup menggunakan yang di HP pisstan meter dan sound meter sudah dilihat di kolom chatnya oleh David halo oke ya di pisstan meter dan sound meter Ngomong-ngomong, ini siapa yang masih ada di waiting room? Apakah semuanya sudah masuk semua? Salsa -sal, coba periksa dulu, siapa yang masih belum masuk? Salsa, tolong screenshot teman-temannya yang ada di page 1, page 2, nanti kirimkan ke saya lewat WA. Jadi, saya mengulangi pembicaraan Jonathan, dan waktu kita juga tidak lama, 12 menit lagi kita harus sudah selesai. Caranya seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, jadi saya mau screen eh, gimana nih? Share screen nanti saya nggak lihat wajah-wajahnya. Jadi tadi saya menyalakan videonya eh, siswa saya yang dulu, yang sekolahnya di Jember. Siara Andini. Siara Andini nyanyi lewat YouTube. Lalu saya ukur pakai istan meter. Berapa jarak tiara andini kepada alat tonmeter meter yang saya punya? Di sini terukur bisa diketik ya, minta tolong David. David main Norton? Bisa diketik. Jarak terukur 41 cm. Jarak terukurnya 41 cm dan saya mendapatkan rentang taraf intensitas bunyinya dari 75 desibel Sampai dengan 83 desibel Dari 75 desibel sampai 83 desibel Ya, benar. E, kalau DB-nya itu, B yang di belakang itu huruf besar. Jadi seperti ini. DB. B-nya kecil, B-nya besar. Nah, begitu dia. Satuannya. Jadi jangan DB kecil belakang. DB, D-nya kecil, B-nya besar. Kita tolong lagi David bisa mengetik. Tugas saudara yang nanti ditulis di buku catatan berdasarkan video yang Anda tonton setelah ini adalah tentukan intensitas dan gaya audio dari setiap taraf kebisingan tersebut. Saya sudah memberikan contoh kepada rekan-rekan kelompok satu dan rekan-rekan kelompok dua yang seyogianya hari ini masuk kelas, tetapi karena sesuatu dan lain hal, mulai tanggal 10 sampai 18 Februari Anda belajar daring di rumah. Karena itu saya sudah membuat petunjuknya di dalam presentasi yang nanti bisa Anda mainkan di Google Classroom. Saya sudah buatkan presentasinya lengkap di sana, silakan Anda tonton, dan tidak harus selesai hari ini. Sekali lagi, tidak harus selesai hari ini. Waktu Anda satu minggu, saya berikan. Mulai dari mengerjakan intensitas dan taraf intensitas yang datanya sudah ditulis oleh David ke dalam buku catatan masing-masing dan foto serta video kegiatan saudara yang nanti Anda taruh ke dalam Google Drive yang akan saya bagikan juga di dalam Google Classroom. Jadi saya tidak membagikan alamat Google Drive di kolom chat zoom ini agar Anda leluasa mengerjakannya. Sampai di situ dulu paham atau ada yang mau ditanya. Jadi kegiatannya Anda menyalakan suatu sumber bunyi seperti yang saya lakukan tadi. Anda pilih jarak tertentu, artinya Anda memilih tiga jarak, tiga jarak saja. Jarak satu, jarak dua, jarak tiga. Lalu Anda nyalakan HP Anda untuk mengukur kebisingan dari sumber bunyi yang Anda amati tersebut. Setiap jarak itu mempunyai pengukuran minimal tiga kali. Jadi karena ada tiga jarak, berarti Anda mengumpulkan sembilan data. Nah, data itulah yang kemudian Anda foto datanya saja. Data itu yang Anda foto. Masalah menghitung atau tidak, itu nanti akan saya uji lagi pada pertemuan dua minggu lagi. Dalam ulangan akhir bab satu, gelombang gelombang mekanik sampai dengan gelombang bunyi. Berarti sebenarnya di pelajaran semester 4 ini, Anda sudah memasuki dua bab sekaligus. Gelombang mekanik, termasuk di dalamnya gelombang stasioner, dan gelombang bunyi. Jadi kita ulangan untuk dua topik sekaligus. Kapan itu mendekati akhir Februari atau awal Maret. Nah, nanti Anda mengerjakannya hanya mengisi jawaban singkat melalui kuisis. Jadi Anda mengisi jawaban singkat atau pilihan ganda melalui kuisis. Dan waktunya itu sama seperti jadwal kita sekarang. Dua jam pelajaran. Dari 9.55 sampai jam 11.15. Silakan Anda sambil buka buku, sambil e, membuka referensi yang lain untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Elsa sudah screenshot foto teman-teman belum? Sudah, Pak. Oke, bagus. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gabriel, silakan. Uh, untuk link kuisis yang Bapak share di BCR itu apa, Pak? Oh, itu presentasi untuk mengerjakan tugas hari ini. Dan oh, baik, bagaimana melakukan percobaan yang pernah saya lakukan dengan cara menggunakan aplikasi sound meter dan distance meter di HP itu setahun yang lalu. Ya, ada lagi? Baik. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Kalau Bili, angkanya silakan. kecil, apa ya Pak? Nah, itu yang saya tunggu. Seberapa kecil angkanya? Apakah sebesar singkong atau sebesar pasak bumi angkanya itu? Oke, Yosi, silakan. Hmm, mirip ya, pertanyaan Bili tadi. Pak, tiga jarak itu jaraknya tuh ada ketentuannya? Tidak ada. Menurut keadaan tempat kamu melakukan percobaan saja. Nah, seperti hari ini saya melakukan percobaan, jarak yang saya pakai itu pendek-pendek. Ada yang 20 cm, ada yang 40, ada yang 50. Sebab alat yang saya gunakan ini kalibrasinya sudah dari kalibrasi pabrik. Jadi saya yakin dengan keberadaan alat-alat ini. Nah Karena Anda menggunakan gadget atau Anda menggunakan gawai, maka jaraknya semampu peralatan yang Anda gunakan itu. Contohnya Anda di dapur atau Anda di kamar, Anda berjarak 50 cm, 1 meter, 1,5 meter. Berapa data yang bisa Anda dapat? Hanya 9 data saja. tiga kali data di 50 cm, tiga data di 1 meter, tiga data lagi di 1,5 meter atau 150 cm. Yosi, ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Cukup jelas? Ya, Sudah. Oke. Okay. Nah, supaya letak pengukuran Anda ini benar-benar akurat, saya tahun lalu menggunakan isolasi. Nah, jadi, saya letakkan isolasi di lantai, saya taruh plester, lalu saya letakkan HP-nya, jaraknya diukur dulu dari plester tersebut ke speaker yang akan kita amati. Lalu setelah jaraknya dapat, saya nyalakan sound meternya, saya lihat angka, tarap intensitas bunyi yang terbesar, sebanyak tiga kali yang bisa saya lihat. Lalu itu yang saya catat. Jarak pertama saya dapat tiga data. Lalu jarak kedua saya pindah lagi ke jarak satu meter. Dapat tiga data. Jarak satu setengah meter dapat tiga data lagi. Selesai. Jadi hanya sembilan data saja yang Anda cari atau Anda ukur. Baik, sampai di sini dulu ada yang mau ditanya kita kalau ada perpanjangan ya Putri silakan kan itu Pak di dihidupin speakernya tuh volumenya ada batas tertentu atau enggak? Ya kalau bisa itu maksimal maks Pak terima kasih ya. dipolkan aja speakernya nanti kalau ada yang komplain berarti anda jangan percobanya siang-siang atau jangan percobanya subuh jadi usahakan di saat orang tuh lagi rame karaoke nah itu anda juga gas karena tetangga-tetangga saya ini hobinya karaoke. Jadi pada saat mereka lagi panas-panas karaoke, saya nyalakan juga speaker saya nyaring-nyaring untuk memeriahkan suasana. Gila. Ada? Ada lagi yang mau ditanya? Karin mau tanya? Oh, enggak, oh, enggak ada. Ya, Berarti cukup jelas ya. Oke, okay, kalau cukup jelas. Daftar hadir sudah diisi belum di Google classroom -nya. Oh ya yeah, nanti ajalah. <laughs> yang penting saya ketemu saudara dulu, 10-15 menit, dan semuanya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sudah cukup jelas. Ketua kelas juga sudah melakukan screenshot. Rekan-rekan sudah membaca background saya di belakang, apa yang dilakukan, dan videonya juga tetap, Jangan dimatikan selama saya tidak mematikan video saya. nah Ini namanya bukti bahwa kita seias kata. Saudara-saudara pakai baju seragam, saya juga pakai baju seragam. Kalau tadi saya pakai baju kaos atau kaos kutang, nah silakan Anda juga tidak pakai baju. Tapi karena saya menghargai saudara, saudara sudah capek untuk mandi, capek untuk berbaju, bahkan hampir berangkat ke sekolah, saya pun harus uh, berresonansi dengan keadaan tersebut. Ya, jika tidak ada lagi tepat jam sepuluh lewat tiga kita tutup pertemuan ini sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat semua, jangan ada yang terpapar. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih. Ya, silakan terima meninggalkan Pak. tempat. Untuk... Terima, terima, terima, kasih. terima kasih atas perhatian terima, terima, terima kasih. Baik, selamat pagi. ya salah ada yang mau ditanya